Hai, hai, t. Yo, hai, hai, kembali lagi bersama saya di channel hai, Arrival ke hai, Jawa Timur. Oke, kali ini saya akan hai, uh, hai, power dari senapan angin hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Uh, senapan ini memiliki spesifikasi yaitu uh, tabung ukuran 25 mm dan juga panjang larasnya ini 40 cm ya sahabat <tuh> Dan ini juga disebut dengan uh, senapan kecil-kecil cabai rawit. <tuh> kita, uh, nanti kita lihat seberapa besar sih uh, untuk power dari senapan angin ini. Dan kali ini saya akan menggunakan Sasaran tembak yaitu botol kaca yang akan saya masukkan ke eh, tabung ini ya. Ini tabung kardus. Ini nanti gunanya agar pecahan dari kacanya ini eh, tidak terlalu menyebar ya sahabat gelar. Oke, saya akan menempatkan di tempatnya. Ini saya blur, saya masukkan terlebih dahulu. apakah dapat menembusnya ya tadi ya sahabat biler eh, sudah saya taruh sana untuk eh, sasaran tembaknya oke langsung saja kita untuk tes power dari senapan angin ini oke tidak lupa di sini saya menggunakan eh, mimis Super Doom, ya sahabat biler dengan ukuran kaliber yaitu 4.5mm oke langsung saja kita buka Saya akan menggunakan satu kali tarikan, kita masukkan, lalu kita kunci. Satu, Nah, tadi saya pembiler untuk tes power dari senapan angin gejluk DP Fusion eh, 2540. Hitam, mini, plus, manometer, dan jika sahabat bidur yang ada di rumah uh, ingin segera memiliki uh, senapan angin, nih bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Oke, okay, mungkin itu saja dari saya. Dari saya Mungkin uh, dapat bermanfaat. Uh, jangan lupa selalu untuk uh, klik like, comment, share, dan subscribe channel Jaya Air Rifle. Oke, okay, sekian dari saya. Terima kasih, dan salam petil.